Oke selamat pagi Anjay selamat pagi enggak tuh Jadi hari ini hari Sabtu kita Jam berapa ini jam 6 Jam berapa tadi Kita mau ke JNE Ngapain Ngambil barang Kiriman paket Itu pun kalau masih buka sih Soalnya kan ini udah hamin satu apa hamin 2 Lebaran gitu Takutnya udah tutup Jadi ya kita coba aja dulu Kenapa gak nunggu di rumah Kan nanti diantar Ya gak apa-apa gabut aja Karena Biar sekalian jalan-jalan pagi ya kan Ini masih pagi masih segar nih Masih jam 6 Biar bisa ngonten juga <laughs> Biar bisa ngonten Pagi-pagi ya kan Merasakan segarnya udara di pagi hari <laughs> padahal memang karena nggak ada konten anjir <laughs> jadinya gabut nyari bahan yang bisa diedit <laughs> tadi Aing Willy pas opening kena dolar kuning kan nanti tuh nggak tahu lah bodo amat soalnya YouTube sekarang tuh sensitif ada adegan willy sedikit nanti kena dolar kuning tapi tergantung sih jangankan willy jo cornering aja pasti langsung kena dolar kuning Anjir Cornering dulu pernah bikin video kan Cornering di Lembang Karena dolar kuning anjir Adegan berbahaya Padahal tuh cuma gini doang nikung teh Cuma biasa gitu eh. Tapi kena dolar kuning anjir. Ini enak nih jalannya buat willy-willy eh. Sepi ya eh, pagi Tapi jangan Nanti kita digaplok warga Ini ke arah sana gudangnya Tapi gak tahu bener gak gudangnya di sana Soalnya tadi Tracking statusnya tuh sudah telah diterima di gudang Telah diterima di gudang Gudang JNE nggak tahu bener gak gudangnya sebelah sana Kita coba aja ya kan Jangan pada nanya WR kemana WR WR nya masih rungkat Belum beres Jadi ya Kita Apa sambil nunggu motornya ya kan Mesinnya masih rungkat, belum beres. mesin jadi, jangan nanya lagi karena udah dijelasin beberapa kali, beberapa puluh kali. Aing mau berhenti di sini, ngapain cuy? Gue mana berhenti di sini? Ngapain anjir? Gak, Gak jelas coba, nggak ada tujuan. Tiba-tiba berhenti ya? <gak> Tadi mau ngomong apa juga? Lupa, oh, WR-nya WR masih rungkat. Tadinya tuh mudik, niatnya pengen bawa dua motor ini sama WR, cuma WR-nya. Mesinnya belum beres, ya udah. Akhirnya mungkin nanti beres Lebaran beresnya. Jadi kita pakai motor ini dulu. Dan kalau nggak ada motor ini, udah nggak tahu, udah nggak bisa konten sama sekali kayaknya mah. Karena WR-nya rungkat lama coba beresnya. Dan kalau nggak ada motor ini juga, Aing mungkin nggak akan latihan-latihan Willy, nggak akan apa mau Willy-Willy ya. -willy Soalnya semenjak pakai motor ini tuh jadi ketagihan Willy-Willy, <laughs> enak. Aja. Lebih enak dari WR. Kayaknya sekarang tuh mulai-mulai belajar-belajar Willy karena motor ini ini inilah dia gas-gas G250 makanya juga ketagihan sih belum isi bensin lagi moga aja masih buka moga aja belum tutup karena ini udah hamin satu apa hamin dua lebaran Asli juga, kalau pagi kayak gini tuh enak gitu suasananya. Coba gitu dari pagi sampai malam tuh apa suasananya tuh kayak gini terus ya. Matahari itu tetap di sana biar kelihatan bagus. Kiamat atau kalau kayak gitu loh. Jangan amin-amin pakai. Amin. <laughs> Maksudnya enak gitu kalau keluar jam segini. Sejuk udaranya masih bersih gitu. Ya. Ini JNE ya, bukan? Oh, JNT coba IJNE sebelah mana anjir Tadi mah di map sebelah sini Masa nggak ada JNE JNE JNE Apa yang di sebelah sana Yang di jalan sana Bukan daerah sini kayaknya Coba ntar kita ke pinggir dulu kita lihat maps. Woi ini orang-orang pada mudik semua aja. Yang satu bawa karton, yang satu bawa tas. Kemarin rencananya tuh pengen mudik apa mudik? Pengen mudik pakai pesawat lagi, pakai motor. Cuma apa? Pengennya tuh dua kan berdua. Jadi sepupu sama sepupu. Sepupu bawa wr. Saya bawa ini, gas gas. Cuma karena WR-nya belum beres ya udah. Terus nggak diizinin juga sama orang tua. Karena pasti macet bla bla bla ya udahlah, Kita ngikutin aja. JNE. JNE terdekat. Eh dulu tuh ngambil tuh JNE apa JNT sih? Oh masih di depan terus belakangan. JNE berangkal Masuknya di sini gitu, kan? Nah, gak tau, War House di sini tuh di mana? Kayaknya kalau vlog-vlog pagi kayak gini tuh uh, emang cakep, eh, di view-nya, view-nya di kamera tuh. Uh, macet. Uh, macet macet. Eh, kelewat, Cuk. Di mana sih tadi? JNE, JNE. Kalau kelewat, takutnya kelewat anjir. Kita ke kiri dulu. Itu mah Pertamina. Logonya mirip sih merah. Mana jnE, cuk, kok oh, ada? Wah, bener dong, kelewat kelewatnya jauh lagi. Terus kita muternya gimana? Anjir, jnE, jnE ini kayaknya mah. Oh, oh, oh, ini bukan itu. Anjir, itu mah agen, bukan warehouse. Ini Maps gimana sih Google Maps? Ah, berarti bener yang di sana, Cok, Coba kita Maps dulu. Takutnya nanti kita nyasar lagi. Itu mah bukan ini. Ternyata salah Waros yang daerah sini tuh warhosnya JNT bukan JNE. Ah. Terjauh lagi ah. Balik lagi, Cok saya di oleh Google Maps yang diarah yang dicari warhost yang diarahin agen kantor agen bedalah kalau kantor agen tuh biasanya cuma pengiriman kalau JNE kalau JNT biasanya itu dia juga nerima paket jadi kayak misalnya dari gudang Misalnya gudang gudang kota nih, misalnya kota ini Mojokerto, gudangnya paketnya masuk di gudang gudang pusat, nanti disebar ke agen-agen terdekat di alamat itu, misalnya di alamat ini nanti dicariin agen terdekatnya di mana, nah paketnya ditaruh di situ, baru nanti diantar. Kalau nggak salah ya kayak gitu sistemnya JNT. Kalau JNE emang nggak, nanti diantarnya langsung dari pusat. Jadi kurirnya ngambil ngambil barangnya Langsung dari gudang Terus diantar Kalau JNT disebar dulu ke agen-agen terdekat Baru diambil sama kurirnya Jadi nanti diantar di sekitaran situ Di sekitaran wilayah agennya Ini ke arah Oh di depan belok kanan Lampu merah belok kanan Udah Lampu merah belok kanan Lurus-lurus ngikutin jalan aja udah sampai sana tutup. Mohon maaf Bapak tutup nanti buka beres lebaran. Oh ya udah pulang. Mau gimana lagi anjir. Yang penting kita sudah berusaha anjay. Yang penting kita yang penting kita sudah berusaha untuk mendapatkan dia. Diterima atau tidak ya udah. Terima keputusannya. Karena kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai dan menyayangi kita. Bahasa apa sih gua ditiba-tiba bisa bahas itu? Oh iya bener anjir sebelah sini ya. Eh. <tuh> anjir pemandangannya cus persawahan pagi-pagi. Ini kalau nggak salah gudangnya pernah kesini lupa. Gak tau udah buka belum. Kita bikin insta story dulu. Pemandangannya bagus gini cuma melawan arah matahari. Pasti gelap. Ya nggak apa-apalah nyobain dulu. Nggak mau kebuka lagi. <laughs> pakai sarung tangan, tuan. Anjay, pemandangannya bro di cakep ki itu. Eh, salah. 4K, 4K 60 coba. Ah, kelihatan di spion cok gini aja, biar orangnya nggak kelihatan. Nah, gini. Buat yang nanya pakai spion ini ketilang atau enggak ya tergantung sih untung-untungan. Kalau nggak mau ketilang ya pakai spion standar. Karena semua ada resikonya. Jadi gitu. Kalau pakai spion kayak gini ditilang atau enggak jawabannya ya nggak bisa dipastiin. Ditilang atau enggak ya nggak bisa dipastiin. Untung-untungan. Karena ya kalau sesuai aturan spion kayak gini. Ya, kan kalau di, tertulis di aturan tuh bukan spion bawaan standar gitu. Ini bukan spion bawaan motor, istilah spion variasi gitu. Jadi ya kalau ketilang bisa nggak? Bisa iya. Jadi kalau solusinya gampang sih kalau nggak mau ketilang sama halnya kayak knalpot. Bang pakai knalpot racing ini ketilang nggak? Bang pakai knalpot racing itu nggak ketilang nggak? Eh bentar, kita ini dulu. Sambil ngomong-ngomong kita view viewnya kesana kan bagus aja. Jadi sama halnya kayak kenal pot Bang, pakai kenal pot ini ketilang nggak? Pakai kenal pot itu ketilang nggak? Semuanya itu ada risikonya Kalau nggak mau kena tilang, pakai kenal pot standar Karena ya, nggak bisa dibilang nggak, nggak akan kena tilang, nggak akan bisa Karena kalau ngikutin aturan, sesuai aturan, ya jelas ketilang Karena bukan kenal pot standar Kecuali kalau kita pakai knalpot yang kayak macam tiga suara gitu, mode tiga suara ada, mode standar ada, mode apa sih namanya? Mode racing kayak gitu pokoknya. Jadi ada suara standar tuh kayak silent gitu, nggak ada suaranya. Itu tergantung. Kalau kita pakai yang kayak gitu, mungkin ya mungkin bisa nggak ketilang karena suaranya silent. Dan untuk knalpot racing tuh sebenarnya ada batas suaranya, cuma ya itu tergantung ke ini lagi fast nget, apa ngetilangnya tuh pakai alat ukur atau enggak. Jadi gitu. Soalnya banyak yang nanya, "Bang, pakai spion kayak gini tuh ketilang atau enggak?" Spion kayak gini tuh maksudnya kayak spion bar end atau variasi gitu. Terus pakai knalpot racing gini aman enggak kena tilang enggak? Ya, enggak bisa dibilang enggak enggak bisa di ini sih. Soalnya pasti ada resikonya. Jadi untung-untungan aja, hoki-hokian. Ya. Kalau enggak mau pakai, kalau enggak mau kena tilang ya udah pakai part-part standar jangan pakai part kayak gini. jadi ya semua ada resikonya. mau pakai part modif kayak gini ya udah resikonya pasti. kalau ada razia ya pasti bakal ketilang. karena ya kalau sesuai aturan, ngikutin aturan ya udah pasti melanggar. jadi semua tergantung ke resiko masing-masing. bisa nerima resikonya. eh udah buka belum? kan kalau gudangnya di sini. Ya? Belum buka ya? Oh. Senin sampai Jumat nih hari Sabtu, Cuk. Hari Sabtu jam 9 bukanya. Berarti kita harus balik, Cuk. <tuh> Oke, kita balik lagi ke JNE yang tadi. Karena tadi bukanya jam 9 Kita balik dulu ke rumah Masa iya mau nunggu dari jam 6 Jam 7 sampai jam 9 Gak mungkin kan Anjay. Kita ngisi bensin dulu Nanti sekalian kita spill ya kan Paketnya tuh apa Anjay. Apa sih paketnya itu apa isinya? Seistimewa itu, kah? Ini Pertamax. Iya, paketnya tuh istimewa. Seistimewa kamu, anjay! Kamunya siapa? Udah, udah, cuk! Siapa? Siapa? <tuh> Bapaknya nggak sabaran nih. <tuh> Dalam hatinya, mungkin ini bapak lama amat, cuk. Akhirnya dia dorong motor. <tuh> bisa nda pak Hah? Coba Ini mang ngrem, Pak. Entar ya, maju ini dulu. Mbak 30. Mbak. Tertambah 30. Tertambah 30. 30. Mas oh, kan Mana? Bawaannya, Pak. Bawaannya, bawaannya, bawaannya. Saya motornya tinggi. Eh, rumah. Itu, temen, oh, motornya ditinggiin, berarti motornya ditinggiin, berarti di <guk> <tuh> <tuh> <tuh> motornya biasanya ditinggiin, Pak. ya Iya ya. oh, ngerem kayaknya pak Dan netral ini ngerem dia ngerem pak. Ih harus panas cu Harus pakai tang pak. Harus pakai tang ininya dimundurin. Ngerem ini kayaknya. Nah, bener benar ngerem cok ngerem pak panas anjir kenal put tapi bisa dipakai jalan dah kalau gitu bisa cuma dia ada berat nanti ke bengkel aja bilang mundurin remnya aja iya panas cuy kenal pot ngerem motornya bukan masuk gigi Kenal pot super kan besi semua anjir panas. Sumpah sakit anjir tangan kena kenalpot. Melepu ini mah. oke jadi ini dia paketnya tunggu kita tutupin dulu alamatnya takutnya disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab ini ada tulisannya ada logo ini nih apa sih buat yang sering belanja belanja alat motor pasti tahu alat motor supermoto maksudnya trail kayak gitulah pokoknya ini logonya nih ya kalau dari bentuknya mah udah kelihatan sih spakbor depan <laughs> Oke jadi nanti kita langsung aja lanjut ke video Unboxingnya enggak usah di-unboxing lah ya. Langsung aja ke video hasil pemasangannya, maksudnya karena kalau di-unboxing lagi lama, ini mau pulang dulu, mau buka terus kita pasang.